Islam ini rahmatil alamin, artinya Islam itu memberikan rahmat kepada si Kenapa alam Saya orang Islam yang serius, saya bertekad meninggikan Islam dan umat Islam. Bagi bertekad meninggikan Indonesia dan orang Indonesia. Kenapa? Islam itu rahmatil alamin ini bisa dibuktikan oleh dunia manapun. Indonesia ini negara mayoritas Islam, tapi semua semua agama di sini. Bebas untuk merayakan hari-hari besar sebagai hari nasional. Kita di Indonesia ini mayoritas Islam, tapi agama apapun, kita berikan kehormatan. Setiap hari besar agama apapun itu menjadi hari libur nasional, dan semua agama dibebaskan memberikan ceramah dakwah di televisi secara sebebas luas-luasnya. Tapi coba Anda lihat di negara minoritas Islam adakah misalnya Maulid hari Idul Fitri menjadi hari besar nasional mereka? Tidak ada. Ini membuktikan Islam sangat toleran terhadap agama lain. Islam sangat kondusif untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nah, kalau mau tahu uh, referensi konkretnya Al-Hujurat ayat 13, ya. Ya wa, wa arufu. Hey manusia Aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan aku berbangsa-bangsa, bersuku-suku di ta'arufu, saling mencintailah. Saling mengenallah tanpa membedakan agama, bangsa dan apapun. Satu, Satu lagi, ya, di dalam Al-An'am 108. Wala tasubbu lahu artinya jangan kau menghina tuhan-tuhan lain yang mereka sembah selain daripada Allah. Nah, artinya Islam sangat kondusif untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama Islam sangat kondusif untuk menciptakan perdamaian persatuan global sekalipun Nah jadi seorang Islam yang menjadi pimpinan negara dan dia akan mengatakan Izul Islam, so Karena semua agama juga punya cita-cita membesarkan agamanya Semua agama bekerja hari-hari untuk memuliakan agamanya begitu juga seharusnya Islam jangan menjadi Islamofobia sekarang ini orang mau bilang saya mau berjuang untuk Islam saja nggak berani jangankan untuk itu dia ngomong saya Islam saja dia takut ah masa sih segitunya nah, bang ini lah makanya maka segitunya kan nah jadi jangan saya ingin menghilangkan stigmatisasi Islam itu teroris bahwa Islam itu intoleran, bahwa Islam itu tidak pluralis, itu sama sekali tidak seperti itu.